serta klik memotifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ketika kita kita pertama ini ada kabar spesial yang tentu membuat kita semakin bangga ketika semalam dikunjungi koru bisa di Sali bersahabat mereka tentunya, kakak Bilar dan korudini menyampaikan bahwa aku bakal ada sesuatu kejutan yang akan diberikan dari keduanya. Masya Allah, mudah-mudahan kejutan apapun selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin. Ya Robbal Alamin. Momen ini pun juga kembali oleh Hakun Leslar. karena sebuah kalimat yang dituliskan lewat kalimat caption. Bismillah, apapun itu semoga lancar dan sukses, Amin. Masya Allah banget ya. Yuk kita aminkan doa-doa baik, mudah-mudahan diperlancar dan dipermudah. Dan kita lihat juga ke momen berikutnya. Ini ada momen semalam, persahabat ya, tengah malam keluar nih muncul vitamin segar, vitamin bahagia dari dalam kesenangan kita. Yang mana lagi syuting, persahabat ya di tengah malam. Masya Allah, mudah-mudahan Abang Bilar selalu diberikan Kesehatan selalu Dan diberikan kebahagiaan Amin, dan tentu kita Merasa bangga kepada Sosok rezeki Bilar yang tentunya Bertanggung jawab demi keluarga Besarnya, Masya Allah Momen ini pun masih diunggahan Akun Instagram oleh Selaranus Korsi Banyak tanggapan Komentar yang diberikan juga di postingan Ini, yakni dari Akun Instagram Berita Jawa Tianskun mengatakan, mata udah seput eh pada keluar malam jadi terang lagi nih mata masyalah banget ya saat melihat leslar pastinya rasa ngantuk hilang bersahabat ya. Ini adalah salah satu yang membuktikan bahwa fans sejati yang selalu tulus selalu kompak dan solid mendukung, mensupport idola kesayangan kita. Kita patut bangga dan kita juga patut bahagia. Selalu mengidolakan Lester Skipilar yang selalu tentunya mencontohkan kebaikan yang selalu menjadi inspirasi untuk semua banyak orang Ke kabar berikutnya juga Kita mampir ke fashionnya Abang L bersama sahabat perhatikan Ini kita lihat ada sebuah Postingan dari fashion Ini mengunggah sebuah postingan ketika keluarga besar Abie berkunjung dan memberikan kado bersahabat yang hadiah spesial untuk Abang El Perhatikan di postingan ini Abie Ramzi keluarga kasih mainan Skip Hope Ini dibantul seharga Rp 1.799.000 Masya Allah banget ya Abang L Abang El Tentunya banyak yang sayang Banyak yang support Alhamdulillah mudah-mudahan Abang El juga selalu sehat dan bahagia Amin Dan kita lihat juga Berikutnya selain mainan Keluarga besar Abi Ramzi pun memberikan Pakaian atau baju Baru sahabat ya Merek Mother Car ini dibantu seharga 699.000, masya Allah, pokoknya bahagia sekali karena banyak orang makan -orang baik, orang-orang hebat yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Billar. Selanjutnya, para sahabat perhatikan juga, di sini ada sebuah postingan terbaru dari All 2 World ID. Ini sih suatu kebanggaan untuk kita semua, Alhamdulillah. Walaupun di luar sana banyak sekali hujatan, banyak sekali komentar-komentar negatif, tetapi di luar sana juga masih banyak ternyata orang yang sayang dengan tulus mencintai idola kesayangan kita. Coba perhatikan di unggahan L2 Werut ID kali ini, memposting sebuah postingan foto kakak dan dede. Alwi, ada sebuah kalimat komentar salah satu dari fans yang sangat luar biasa. Akun Widnyani8 mengatakan di kolom komentar, Selalu setia pada Leslar, salut sama admin-admin besar Leslar kerja kerasnya. Keikhlasannya selalu menjadi garda untuk Leslar. Semoga ikhlas, tulus para admin, para fans sejati diberikan timbal balik oleh Allah. Dan selalu diberikan kesehatan sekeluarga. Amin. Salam kompak dari Bali. Wow, wasya Allah banget ya. Ini salah satu fans dari Bali, ini selalu setia kepada leslar dan tentunya memberikan komentar yang membuat kita semangat di ya, persahabat ya Masya Allah Dan kita juga selalu dengan para admin-admin yang sangat luar biasa persahabat yang mudah-mudahan tetap selalu kompak Dan tetap selalu solid persahabat untuk selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita di postingan ini pun l 2 ini menuliskan sebuah kalimat caption Amin ya rabbal alamin Terima kasih banyak untuk Lesla Lovers Sudah memberi semangat kepada kami Mudah-mudahan Lesla Lovers diberi kesehatan Amin Komentar pun banyak diberikan juga di postingan ini Salah satunya dari akun sila.neva Anskor Leslar Bengkulu Amin, semangat terus buat para adminnya semangat kita semua diberikan ekstra sabar lagi Ekstra kuat lagi buat tetap terjaga Leslar tetap kompak solid lagi Leslar, Leslar, Leslar cahaya semangat Wow, Masya Allah luar biasa Di balik hujatan, di balik bayang sekali komentar-komentar negatif -komentar Ternyata banyak sekali komentar yang sangat positif diberikan untuk idola kesayangan kita Selanjutnya para kita lihat juga ada sebuah ungan spesial nih Dari Leslaraselsic yang hmm, tentunya mengunggah sebuah postingan foto abang L Masya Allah banget ya abang L Tentunya gemes, pengen nyubit, pengen cium Masya Allah pokoknya Abang L ini Menjadi kebahagiaan banyak orang Terutama kedua orang tua Dan khusus di umumnya Persahabat ya untuk warga Konoha Pastinya Masya Allah Mudah-mudahan sehat, cerdas Dan membanggakan kedua orang tua Amin Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya Di unggahan IGSnya Juragan 99 Ini semalam Mengunggah sebuah postingan persahabat Ya perhatikan postingan ini ada postingan foto kakak Bilar dan di alasi kejuaraan dengan dengan sederet brand ambassador MS Glow Wow terpapak nyata banget ya idola kesayangan Dan perhatikan juga di sebuah kalimat yang diposting Lagi di Garut ketemu Baliho ini ada aku Wah, wow, SNI bernama Sari Jeragan 99 Ganteng persahabat ya, Masya Allah Kita surfoknya dengan postingan foto Kakak dan idealasi aja Ini postingan di Garut, persabet ya Ada Baliho nih Tentunya sederet brand ambasador Glow mudah-mudahan Berkah, barokah dan selalu lancar Dan tentunya kita tetap Kompak dan solid mendukung yang terbaik Untuk kesayangan kita Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar